Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas enakan kerja di kapal pesiar apa di darat. Karena saya dua-duanya punya pengalaman. Yang dulu pernah bekerja di kapal pesiar selama 4 kontrak dari 2016 2012 sampai 2016 di kapal pesiar teman-teman dan di darat dari 2016 akhir sampai detik ini kurang lebih 6 tahun dan masih bekerja di darat teman-teman. Nah di pembahasan kali ini lebih enak kerja di darat apa di kapal pesiar terutama kalau di darat di, hot, di perhotelan teman-teman. Jadi saya akan membahas uh, berdasarkan pengalaman pribadi ya bukan pengalaman orang lain lebih enak kerja di kapal pesiar apa di darat serta apa aja kelebihannya teman-teman nah saya akan bahas dulu kerja di kapal pesiar waktu itu saya berusia 21 tahun sudah bekerja di kapal pesiar uh, milik Holland American Line selama 4 kontrak dan banyak sekali kelebihan di kapal pesiar terutama di bidang uh, gaji gaji cukup lumayan, walaupun dari bawah banget teman-teman yang yang enaknya kerja di kapal pesiar itu bisa keliling dunia gratis dapat gaji juga karena bekerja, liburan sambil kerja istilahnya dan yang paling saya nggak kuat bekerja di kapal besar adalah komunikasi yang kurang lancar karena uh, internet berbayar dan limited banget kalau mau nelpon Atau mau Messenger Itu Cepat sekali Habis datanya Teman-teman Yang kedua Kehidupan Bekerja di kapal pesiar Tidak seindah Yang kalian bayangkan Bisa keliling dunia Gratis Dan dapat gaji besar Serta uh, Apa ya Kehidupan kayak di penjara Teman-teman uh, Kamar Kamar Paseng uh, Sorry Kamar karyawan tuh sempit sekali, jadi kalau anda sudah terbiasa hidup bebas, kayaknya nggak bisa deh hidup bekerja di kapal pesiar. yang ke yang selanjutnya, hmm, kalau dibilang jauh dari keluarga sih, sama-sama jauh, walaupun kerja di darat atau kapal pesiar akan tetapi uh, bisa itu lebih mandiri dan mengontrol emosi sih kalau kerja di kapal pesiar karena banyak sekali tekanan dari atasan dari tamu dan lain sebagainya teman-teman Nah kenapa saya resign dari kapal pesiar begini teman-teman karena saya itu mabuk laut jadi teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar usahakan tes dulu lah anda mabuk laut atau tidak? Anda siap bekerja di kapal pesiar di goyang ombak? Kuat apa enggak? Sebaiknya kalau teman-teman ingin bekerja di kapal pesiar, ingin berkarir di kapal pesiar serta ingin liburan mengarungi samudra, berkeliling dunia dengan gratis, tolong persiapkan mental dulu sebelum bekerja di kapal pesiar. Anda harus mancing dulu, mancing ikan di tengah laut di goyang ombak. Apakah anda kuat, apakah anda tidak muntah-muntah Kalau yang anda kuat, lakukanlah, bekerjalah di kapal pesiar Itu sih pengalaman saya Karena saya empat kontrak hampir setiap hari kalau ada ombak besar Mabuk laut, makanya saya mengundurkan diri Padahal karir enak banget bekerja di kapal pesiar Sehingga saya memutuskan untuk bekerja di darat dari 2016 sampai detik ini dan enaknya kerja di darat WiFi lancar uh, Tenang Berdasarkan saya pribadi ya Bukan orang lain Lebih tenang Karena saya tidak digoyang omak Itu itu utama yang saya cari teman-teman Yang kedua Komunikasi lebih lancar Lebih enak Lebih menikmati hidup eh uh, intinya kalau kita tenang dalam suasana pasti enak dalam bekerja, itu prinsip saya uh, kalau masalah bahasa, bahasa sih sama saja walaupun gak lancar-lancar amat, bahasa inggris yang penting tahu basic tahu arahan kemana, komunikasi kepada tamu itu aja enak-enak banget jadi sebelum anda memilih lebih enak kerja di darat atau kapal pesiar kalau saya lebih enak di darat sih Sumpah seru kerja di darat itu Walaupun dapat liburan cuma di sekeliling-sekeliling sini saja Akan tetapi Saya, saya merasa lebih nyaman teman-teman Kalau masalah gaji Lebih enak di kapal pesiar teman-teman Lebih enak sumpah Soalnya semua gratis kalau di kapal pesiar semua gratis, kecuali air ya. Kalau kita nggak mau minum air yang ada di kantin, kita bisa beli cuma satu dolar. Akan tetapi, kerja di darat lebih banyak pengeluarannya, seperti bayar rumah, bayar kos, bayar WiFi, semua bayar, tapi enaknya lebih tenang, tenang banget hidup di darat. Tidak ada istilah goyang lemah, goyang tetangga. <laughs> Aduh, itulah kisah saya teman-teman persiapkan diri sebelum matang persiapkan diri sebelum berangkat ke kapal pesiar kalau anda tidak kuat digoyang ombak dan gosip-gosip lebih banyak sih di kapal pesiar lebih banyak yang saya dengar saya alami suami digoyang ombak istri digoyang tetangga itu sering banget teman-teman makanya banyak orang-orang yang bekerja di kapal pesiar, banyakkan yang cerai berai karena apa? komunikasinya kurang lancar teman-teman jadi hmm, apa ya istilahnya lebih banyak berpisah ranjang karena kerja 8 bulan otomatis tidak tidak bisa pulang liburan habis 8 bulan bekerja di kapal pesiar baru bisa pulang itu pun cuma 2 bulan nah kelebihan di darat Kelebihan di darat kalau seandainya kerja di Hongkong, Macau, Qatar, Dubai Anda bisa mengirim atau nyuruh keluarga atau istri bisa langsung ke sini sini aja lah liburan Jadinya Anda komunikasi lancar Bisa sesering mungkin ketemu keluarga Kalau Anda belum bisa pulang selama kontrak itu Anda bisa nyuruh istri atau sanak keluarga atau orang tua Mengampiri ke negeri ini Hasik Oke okay, teman-teman semoga bermanfaat Informasi ini Jadi tentukan pilihan anda dari sekarang Salam satu jangkar Salam hobi macul, Salam gosok wisih Bagi para-para pekerja yang ingin bekerja di darat Ataupun kapal pesiar Tersiapkan diri Lebih banyak berdoa Latihlah bahasa inggris Kalau anda ingin bekerja Menggunakan bahasa inggris Ataupun kerja di di Hong Kong atau Makau atau China, persiapkan bahasa daerah yaitu Mandarin ataupun Kantonis. Sekian dari video saya kali ini, salam satu jangkar, salam hobi, mengkaisar rezeki di negara orang, teman-teman.